Dewasa ini banyak sekali kaum muslim yang berpindah agama karena kecanggihan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan internet manusia bisa berselancar mencari apa saja untuk memuaskan rasa ingin tahunya, termasuk membuka kitab-kitab Islam lewat internet. Kita bisa membaca buku-buku hadis dengan leluasa yang berbicara berbagai topik. Salah satunya, ada seorang bintang film komedi terkenal dari Mesir yang bernama Adil Imam yang masuk Kristen karena ada beberapa materi hadis yang sangat janggal dan aneh. Hadis-hadis seperti ini tidak pernah dimasukkan dalam kurikulum sekolah Islam. Adil Imam masuk Kristen karena ada kisah, Sahlah, seorang wanita datang kepada Nabi menyampaikan masalah suaminya Abu Hujaifah yang cemburu berat kepada salim bekas budak mereka. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh Sahlah balik ke rumahnya. Nabi menyuruh dengan perintah, susuilah dia, lalu sahlah menyusui salim. Hadis ini dapat kita baca dalam hadis sahih muslim. Menyusui orang dewasa. Hadis ini pasti sangat rancu sekali kalau dipraktekkan, tetapi ini adalah perkataan dan perintah Nabi besar Islam sendiri. Adil Imam waktu diwawancara sebuah channel TV dia berandai-andai. Bagaimana kalau suatu hari saya pulang ke rumah sementara saya melihat istri saya sedang menyusui sopir-sopir dan tukang kebun saya? Waktu pertama kali Adil Imam masuk gereja dia menangis terseduh-seduh karena dia baru menyadari betapa lamanya dirinya tersesat dan baru mengetahui kebenaran ajaran Alkitab ini, yang sengaja dan selalu ditutup oleh surat kabar, radio dan televisi mereka. Tatkala mengambil roti dan anggur perjamuan kudus dia menangis dan tangannya gemetar, sehingga pengawalnya memberikan tisu untuk menghapus air matanya. Arab Saudi, Mesir, Maroko telah memfatwakan mewajibkan seorang ibu rumah tangga untuk menyusui pembantu-pembantu, tukang masak, tukang kebun, sopir-sopir dalam rumah itu, agar terhitung sebagai saudara sesusuan dengan suaminya. Fatwa itu juga merekomendasi kepada wanita-wanita yang bekerja di kantor pemerintahan dan swasta untuk menyusui teman mereka dalam ruangan kantor. Fatwa ini dikeluarkan oleh seorang ulama ahli hadis abad ini, Sheikh Izzat Atiyah, yang merupakan seorang Islam Sunni. Sheikh Izzat Atiyah dari Al-Azhar University di Kairo, seorang mufti besar ini, ditanya oleh wartawan bagaimana kalau istri bapak menyusui pembantu bapak di rumah. Beliau menjawab, ya, boleh, tidak apa-apa. Selanjutnya, untuk kawan-kawan muslimku Bagaimana jika ada tukang kebun anda, sopir anda, pembantu anda dan teman sekantor istri anda yang ingin menyusu kepada istri anda Apakah anda mengizinkan istri anda untuk menyusui mereka Mengingat ini adalah perintah dan teladan yang baik dari nabi besar islam anda sendiri